Terima kasih sudah nggak video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka bencana, ada balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke okay, guys, sesuai daripada vote teman-teman sekalian, ada di tab komunitas. Saya kemarin sudah share kepada teman-teman sekalian untuk ngevote dan banyak sekali yang ngevote untuk reaktor pasal-pasal ceramah, nah di sini ada ceramah daripada Ustadz Wadi Anwar, cara ini mampu rawat banyak penyakit nah apakah cara ini jadi kebanyakan orang biasanya itu ketika mempunyai suatu penyakit kan ke dokter kan, sebagai apa namanya usaha kita dan juga istilahnya sebagai ikhtiar kita untuk mencari kesembuhan seperti itu, tetapi di sini Ustadz Wadi Anwar memberi satu cara yang mampu rawat banyak penyakit, banyak penyakit, oke langsung saja guys, saya sudah penasaran, kita play videonya. Let's go! Ya, ini fadilah sedekah. Tengok-tengok, tuan-tengok, tengok, tuan tengok, tengok, tengok, Tujuh. Oke, okay, ada tujuh, guys. Fadilah daripada kesemuanya sedekah. Adalah Satu, setiap sin yang disedekah dibayar oleh Allah dunia sebelum akhirat dengan gandaan. Allah. Syarat sedekah itu karena Allah. Satu. Dua, inna s-sadaqa Sesungguhnya sedekah yang dirahsiakan Akan memadamkan kemurkaan Allah Allah Siapa tak ada dosa dalam dunia ni? Semua kita buat dosa Saya yang bercakap pun ada dosa tuan, tuan semua kita ada dosa Betul, betul Kita tak tahu dosa mana yang akan membuatkan Allah murka dengan kita Kita Malam ni, tuan-tuan kita semua tahu rahsia ni Dibongkarkan oleh Nabi Iaitulah Sedekah Memadamkan kemurkaan Allah Allah cukup suka orang bersedekah Allah Sebab tu Allah pilih untuk tulis Pintu syurga yang 8 itu Salah satunya It Babu's Pintu sedekah Siapa-siapa yang telah pun Merasakan kemanisan Dan rahsia sedekah ni Saya umum tuan Siapa-siapa sahaja di kalangan umat Rasulullah Yang ni saya jumpa ramai lah Yang telah pun melihat keajaiban sedekah Telah pun merasakan kemanisan sedekah Mereka tak pernah tinggal sedekah Walau sehari Allah Mesti. Betul Ini yang saya lihat Yang saya perhatikan dalam kehidupan saya Di keliling saya Dia takkan berhenti Ustaz tengok orang kaya aku Bukan orang kaya Orang biasa Sekolah saya di Kedah Di atas tanah lebih kurang 4 Ekar Hampir selesai Sudah 80% Hampir selesai Bila kami semak akaun Cek setiap hari tengok Tuan-tuan cek lah nu nak bayang Kontraktor sebagainya kan 95% daripada pembangunan sekolah kami Sejak daripada bata pertama Datangnya daripada orang-orang biasa dan susah Allah kami tak pernah terima sejuta Kami tak pernah terima ratus-ratus ribu Ada sekali kami terima Sebab kami cek akaun tengok orang bagi kan Seratus, tujuh puluh ringgit Tiga puluh lima ringgit Lapan belas ringgit Tiga belas ringgit Yang paling sikit adalah seringgit Allah Saya perhati yang seringgit tu Setiap hari dia bagi Masuk akaun Setiap hari dia bagi Saya perhati Dan ada di kalangan mereka setiap hari beratus-ratus Setiap hari dia orang yang sama -ratus. Masya Allah Bukan, no? 95% Ataupun 90% adalah daripada orang biasa Yang membangunkan Dua Sedekah memadamkan kemurkaan Allah Allah Jadi tak tak jadi untuk murka dengan seseorang yang bersedekah Betul Betul betul. Kita banyak dosa. Kita pastikan mula pada malam ni sampai hari kematian kita kita bersedekah setiap hari. Cari keluarga susah. Cari keluarga yang paling susah. Tiap tiap bulan ke tiap-tiap minggu hantar sesuatu. Minggu ni gula 1 kilo, minggu depan telur 10 biji, minggu satu lagi beras 5 kilo, minggu satu lagi bagi. Berterusan. Kena kreatif. Ada rumah anak yatim Ada mak tahfiz Pergi-pergi Tiap-tiap bulan Beras 10 kilo Ataupun setiap bulan Bagi minyak Ataupun setiap bulan Telur 30 biji Setiap bulan Gula 5 kilo Setiap bulan Bagi Kerana ia memadamkan Kemurkaan Allah Allah Untuk berkata Tak ada dosa Dan takkan buat dosa Sampai mati Itu perkara yang agak jauh Betul. Sebab setiap anak Adam melakukan kesalahan di Betul. antara sikit dan banyak Di antara kerap dan jarang Kadang-kadang kita buat kesalahan kecil Tetapi membuatkan Allah murka Satu kataan saja tuan-tuan Satu kataan saja Nabi kata hati-hati di akhir zaman Ada orang kadang-kala satu perkataan menurunkan murka Allah Allahuakbar. Satu perkataan guys. Dikata zakat-zakat apa ah? Orang abik dia orang. Satu ayat ya. Dia pergi aurat, tutup aurat, dia pergi dia pergi zakat, dia pergi hukum Allah, hukum Islam dia. Perli. Satu ayat je keluar. Jadi satu dua dua. Tiga. Ni ini semua berkaitan dengan sedekah Rupanya Sedekah ni Dia satu ibadat yang Sehingga kata Sayyidina Umar Bukan hadis Nabi Sehingga kata Sayyidina Umar Ketika para ibadat Berada dengan ibadat-ibadat lain Ketika sedekah Berada dengan ibadat-ibadat lain Kata sedekah Kepada ibadat lain Ana Aku yang paling utama di kalangan kalian Allah. tuan tak tengok ni kelebihan nak Nabi sebut ni Satu Allah jamin dunia sebelum akhirat Dua Allah gandakan sampai 700 kali ganda Tidak berhenti dekat 700 Kalau orang itu lebih ikhlas Dia boleh pergi sampai 1000 Ya betul Bukan berhenti di 700 tu tuan Dua Yang ketiga dia memadamkan kemurkaan Allah Yang keempat Nabi sebut Dau mardakum bis sadaqah Rawat pesakit-pesakit kalian Dengan sedekah Sebab tu kalau orang tanya saya Masalah macam, nu, macam ni Ubat banyak Sangat banyak ubat Antara istighfar Ubat yang power Ustaz saya istighfar banyak apa semua 40 hari dah saya buat apa semua Tak selesai Saya kata Berbakti dengan mak Perbaiki hubungan dengan mak ayah Lepas 40 hari dia main Ustaz Alhamdulillah selesai Ok ada orang, maling, ada orang lain pula datang Ustaz Masalah saya sekian-sekian-sekian 13 tahun dah Ustaz Masalah saya sekian-sekian-sekian Bagi ubat pertama Bagi ubat kedua Bagi ubat ketiga Dia Kita tak tahu tuan-tuan yang mana satu Betul-betul Ada orang sedekah Ubat dia sedekah Sebab dia sangat kedekut Termasuk dengan ahli keluarga dia Allah Orang luar jangan kata kalau makan tak tak pernah dia dia buat bodoh buat muka tak berdosa tak bersalah dulu ya macam tu. Orang tahu dah dia ni kalau duduk hang tu saja tunggu dia bayang. memang tak bayar. Kalau empat orang di situ dia ni jangan tunggu hotline boleh gagak keluar duit. Yang ni tak bayar memang kedekut. Oh, ada ni kuasa. Dia ada wakil. Setiap federal mesti ada wakilnya. Berubah tuan-tuan jangan Allah cukup marah dengan orang yang kedekut ni juga Nabi sebut Ia merawat penyakit Ada satu orang Pagi berjumpa dengan Dengan Abdullah ibn Mubarak Dia ada kudis dan nanah yang keluar Selama tujuh tahun Daripada lutut dia Allah Tujuh tahun Tentang lah kalau siapa yang ada penyakit-pesakit Penyakit-penyakit ekstrem ni Cuba ubat-ubat ni Tengok kan Selain daripada rawatan kita ambil Daripada hospital Rawatan tradisional Kan Ni Secara Secara sunnah ni pun Cuba Betul-betul mm -hmm. Satu orang ni Nanah dia Selama tujuh tahun Daripada lutut dia Banyak doktor yang dia telah jumpa Banyak jenis ilaj uh, Rawatan yang dia buat mm -hmm. Tak lega Tengok tengok ah. Eh? Maka Abdullah ibn Mubarak ni ulama ni, mustahid ni, ulama tinggi, okay. mustahid ni, orang soleh dia ni, ahli ibadat Dia juga pejuang, dia juga jutawan. Ini Abdullah ibn Mubarak dia kata, "Izhab fahfir birran." Kamu pergi ke kampung sekian-sekian, kamu gali telaga di kampung itu untuk diminum dan dipakai oleh orang kampung tu. ...sesungguhnya penduduk kampung tu memerlukan air di situ. Pisa dekah Ay. buat cara tu. Lelaki ni pun pergi tuan, tuan Dia keluarkan duit dia sebahagian... ...untuk buat proses gali pun semua. Air bersih. Sedut daripada bawah. Orang kampung pun guna. Sabari ar-rajun. Maka sembuh penyakit lelaki tadi. Allah. Nabi sebut apa? Dau maradakum bis Kalau ada sakit-sakit yang kronik dan sebagainya ni. Kan? Kan? Kita keluar sebahagian diri kita Persedekah niat Ya Allah Keranamu Ya Allah Dan Ya Allah ku untuk sembuh Penyakit Fulan bin Fulan InsyaAllah kalau sedekah tu Allah terima Allah juga akan merawat pesakit, Penyakit itu Okey guys, itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar bahawasannya Untuk cara yang Mampu untuk rawat daripada penyakit ataupun banyak-banyak penyakit Adalah sedekah. Allahu akbar. Ada salah satu cerita di mana waktu saya umroh, waktu saya membawa jemaah umroh daripada Indonesia. Ini salah seorang profesor yang ada di Solo, dan beliau ini senantiasa bercerita kepada saya di masa-masa ketika di Mekah. Bahwasannya beliau ini tidak pernah ke rumah sakit. Allahu akbar. Jadi, saya kaget. Benar, Pak, gak pernah ke rumah sakit? Iya, benar. Kenapa, Pak, kok gak pernah ke rumah sakit? Gelap ketika Bapak sakit dan lain sebagainya. Jadi, beliau menjawab, "Ketika saya sakit, saya pergi ke..." Yayasan anak yatim ataupun doa lalu saya bagi uang seratus ribu sepuluh ribu. Kan? Lepas itu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesembuhan. Alhasil, ketika saya itu katanya melihat dan memegang kepala anak yatim, lalu saya memberikan uang untuk sedekah kepada mereka, dan serta-merta ketika saya pulang ke rumah sakitnya hilang. Ini keutamaan daripada sedekah, dan ketika sedekah itu kita yakin kepada Allah Subhanahu. Allah taala kita ikhlas mengeluarkannya maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membalas akan langsung membalas daripada sedekah itu apa yang kita nak kita sedekahkan dulu konsep daripada banyak dakwah yang ada di Indonesia salah satunya adalah Ustaz Yusuf Mansur yang sudah kita kenal bahwasanya beliau ini mempraktekkan ilmu sedekah yang mana beliau ajarkan kepada kita kita semua kepada anak-anak muda kepada orang-orang yang dekat dengan beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa mendengarkan ceramah-ceramah ya bahwasannya, jikalau kita meminta sesuatu, maka kita sedekah dulu, lalu kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan segera Allah kabulkan kepada kita oke, okay, terima kasih sudah menonton video ini guys, jangan lupa untuk senantiasa bersedekah, jangan lupa untuk senantiasa membahagiakan orang-orang terdekat kita, terutama keluarga kita, ibu bapak kita dan saudara-saudara kita apabila ada mereka yang membutuhkan memerlukan, maka segeralah bantu dengan apa yang kita punya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya mohon diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.